Hai Mbak Sijan, Mas Bu, selamat datang di channelnya banget Hari ini kita mau ala-ala mukbang Makanan Indonesia Dan kulineran di Stockholm Tapi jajanan Indonesia So, tonton aja video ini ya Oke, okay, kita ini pertama kalinya aku sosokan mukbang Ternyata susah banget ya nyeting-nyetingnya gitu Supaya kelihatan semua makanannya sama mukanya nggak blur gitu Jadi hari ini aku uh, mau nyobain apa ini namanya Mbak Sorawon Tulang Muda Oleh Mbak Inul Darasi, Darasita Mbak Inul Daratista Ya. Jeng Minul Jadi namanya Mbak Sorawon Jeng Minul Yang disponsori oleh Teman aku Jadi kalau di luar negeri itu ada uh, Apa namanya Wadah di mana Orang-orang Indonesia itu Bisa menemukan makanan-makanan Yang dari Indonesia Biar ada yang jajanan Ada yang Makanan yang dibikinin gitu, semuanya bisa dipesan Dan kalau di Swedia itu, ada namanya grup FB Smaka Indonesia Nanti aku kasih tahu Smaka Indonesian Isveria Jadi produk Indonesia di Swedia Mungkin kalau misalnya kamu mau pindah ke Swedia Dan nanti tinggal di Swedia, kamu harus gabung ke grup ini Supaya hidup kalian... Uh, lebih gembira gitu, lebih bahagia dengan makanan-makanan Indonesia bisa nemu dan bisa boros juga. Jadi di sana kalian bisa nemuin kayak gini makanan-makanan jajanan Indonesia, terus ada macam-macam ada sambal berbagai macam sambal kalian bisa temukan, terus kalian bisa nemuin durian juga kadang-kadang, terus kalian bisa nemuin juga uh, lemper empè empè, terus Pokoknya banyak deh semuanya, kalian ada semuanya Jadi kalau misalnya mungkin kamu juga tinggal di kawasan Eropa Itu bisa juga gabung ke sini karena makanan-makanannya biasanya juga dikirim Bisa dikirim gitu Kalau misalnya di negara tempat kalian tinggal itu kurang asupan dari makanan Indonesia So, hari ini kita akan cobain ini nih Nah, jadi ini baksonya tadi sudah aku rebus dulu 5 menit terus juga karena kayaknya juga porsinya dikit terus sambalnya juga nggak aku kasih semuanya karena takut kepedesan sebelumnya aku tuh kepedesan dan ini aman buat aku karena aku nggak boleh makan tepung nggak boleh telur gitu jadi karena anaknya mas alergi karena masih menyusui oh ya baju aku ini dari Indonesia juga Udah pake daster busu ya Nanti aku kasih instagramnya Pokoknya semuanya tuh temen-temen aku aja Terus aku juga punya Satu lagi makanan spesial Yaitu adalah Tempe Nah Tempe mendoan daun pisang Kalau ini buatan aku sendiri ya Sekarang jam 9 malam Dan Mama baru bisa makan karena kesibukan mama yang padat sekali ya Terus ngantuk lagi Coba kita cicipin ini rawon bagaimana rasanya Banyakan ngoceh ya hmm. Hmm. Wow enak Hmm, enak, <laughs> hmm. Hmm. enak, enak. Ini bawang bawang gorengnya juga tadi nggak telit ya, banyak banget dikasih bawang gorengnya. Hmm, ampun meleleh di mulut di ya amput. Hmm. ini baksonya, toh, uff. benar-benar menggelinjang. Hmm. <laughs> Ada dong yang nggak tahu menggelinjang itu apa, dodol. Udah umur berapa? Hmm, sampah. Hmm, ya Aku kayaknya yang berdansa gitu, rasanya. Hmm, Ini enak banget, enak banget bumbunya, enak banget bumbunya guys. <laughs> Hmm. Hmm. Ini. Hmm. Oh. Oh, Ini terbaik yang pernah aku cobain dan pedesnya kebetulan pas karena aku enggak ngelaki semuanya. Mm. Mbak, suaranya gila. mbak sih kok bisa meleleh gini sih? Mbak Indru ya? Mmm. Mmm. Ya Allah. Oh. Ya ampun Enak banget Mbak Inul Jadi pengen ngebor rasanya hmm. Habis Setiap habis emploan itu kayak Pengen dansa gitu loh Joget-joget Saking enaknya Bego <laughs> Enak. Mm. Sampai lupa Kalau aku punya tempe Aku punya tempe Ah ah ah <laughs> Ya Ini tempe buatannya Mbak enggak Dari Omah tempe Stokholm. Ya, silakan dipesan yang buat kalian ada di Swedia. Malah promosi Tuh Dik. Uh. Uh, uh, Kayak enak banget. Kayak berasa di warung rawon. Ya ampun, ini. Ya benar kepenak, rasanya. Aku lagi makan di meja makanku. Hmm. aku lagi makan di warung favoritku. Hmm. Hmm. hmm. <tik> berenang-renang, kayak papi berenang di air. Enak banget. Hmm. Hmm. Mbak Inul, sopai kisah gawe resep ini, gue enak ya. Hmm padahal aku tuh nggak suka rawan doh, enak enak enak, aku tuh kalau makanan enak tuh langsung ngomel, maaf ya, terus juga maaf ya kalau kalian mungkin mendengar suara background anak nangis dan aku cuek aja. <tuh> hmm. Kali sekali. Mama pengen makan dengan tenang. Hmm. Aduh, irungku meler. Ini cabenya cuma enggak sampai seperempat Udah langsung meler. Ya, lidahnya sudah berubah. Hmm. hmm. hmm. hmm. Ini hmm. hmm. kalau mendoan, aku memang sukanya dikasih tumarik, dikasih opo, oh, putu, lali, malahan. Dua secuanya opo, kuning-kuning sih opo, oh, cokelat loh. Hmm. Hmm. Hmm. Ini mamak-mamak memang gak tahu diri ya anaknya nangis malah cuek aja. Mama, mama. Hmm, hmm, hmm, hmm, tuh kan? Lalu cuci bisa ngebor. Daripada kepanjangan video ini, kita akhirnya aja. Pokoknya, ini makanan wewenang banyak. <laughs> Kalau kalian, kalian, kalian, kalian, kalian, kalian ada di Swedia atau yang ada di Eropa? Jangan lupa gabung ke grup ini. Semoga izin fair ya untuk bisa nemuin makanan makanan terkini ada yang frozen oh kadang juga ada tape tapi aku nggak suka sih durian tapi aku gak suka segi Apalagi? lagi onde onde lempar ada orang Uh, pokoknya, apa yang kamu inginkan ada bakso. Ada juga pokoknya, semua ada di sini, di grup itu. Oke, okay? mari kita akhiri video ini dengan makan fimbeku. Hmm. Terima kasih. Sudah nonton video ini sampai jumpa eh sampai jumpa jadi begok. Sampai jumpa. Sampai jumpa di kulineran Stockholm berikutnya. Apakah makanan Indonesia lagi atau makanan atau makanan Asia? Tuh, kayaknya relate. Hmm. Tunggu, jangan lupa subscribe, kasih jempolnya, terus jangan lupa share video ini ya sama Mbak Inul. Kalau aja Mbak Inul langsung nge-share juga, <tuh> Ngarep. Ya Cepet ya. Coba di video berikutnya. Cool. Hello.